Halo guys, hari ini mau bikin bakwan dua macam, ada bakwan teri dan bakwan sayuran. Untuk bakwan teri, bumbunya ada satu butir telur, tepung empat sendok, bakwan sayuran bumbunya ada bawang putih, garam, pita, dan kaldu bubuk. dan wortel serta luncang seledri saatnya kita buka duk lagi nah ini minyak sudah panas saatnya tinggal kita goreng Anda. lalu kita aduk, -aduk masukkan telur. Tambahkan sedikit air